Bahkan ada yang mereka itu menjadikan foto polisi atau oknum polisi yang sedang bertugas di depan patroli dinas mobilnya yaitu foto dan dijadikan foto proses. welcome back to my channel apa kabar geng seluruh sih ya yang mungkin hari ini sudah tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menambahkan tombol subscribe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 dan masalah ini masih tetap saja menjadi sumber kegelisahan dari teman-teman yang mungkin belum mampu menyicil atau mungkin melakukan pelunasan di semua apli aplikasi pinjol dan hari ini masih banyak yang bertanya-tanya bang apakah aplikasi AB dan C ini sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak bang bang mereka sudah mengirimkan video dan foto bahwasannya mereka udah on the way rumah kita bang dan hari ini banyak yang ketakutan karena udah mendapatkan foto profil yang ya lumayan serem lah berkulit hitam banyak tatonya ini tuh segala macam dan hari ini banyak yang udah ketakutan katanya mau diancam disebar data. Oke okay, baik kita akan ngebahas tuntas satu persatu terlebih dahulu Dan mungkin buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe silahkan ditekan dulu tombol subscribe nya Biar kalian gak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis Nah hari ini kita pengen ngebahas tentang aplikasi pinjol yang katanya mau mendatangkan debt kolektor lapangan Jadi satu kata kunci yang hari ini harus kalian ingat Apabila memang aplikasi pinjol tersebut memiliki debt kolektor lapangan di daerah kalian. Maka mereka tidak akan memberitahukan kapan mereka mau datang. Dan hari ini banyak yang sudah mendapati pesan-pesan yang katanya aplikasi pinjol tersebut mau mendatangkan debt kolektor lapangan. Apabila memang di daerah itu mereka memiliki debt kolektor lapangan maka mereka tidak akan beritahukan kapan mereka mau datang. Loh bang kok gitu bang? Iya kalau seandainya mereka beritahukan kapan mereka mau datang maka kita akan keburu kabur di luar. Jadi udah cukup jelas Nah Bang berapa lama sih durasinya sebenarnya aplikasi-aplikasi pinjol itu akan mendatangkan debt kolektor lapangan Setelah keterlambatan berapa lama Bang? Biasanya untuk semua aplikasi-aplikasi pinjol yang sudah lumayan besar Dan mereka memang memiliki debt kolektor lapangan Biasanya lewat satu bulan keterlambatan pembayaran maka mereka akan mendatangkan debt kolektor lapangan Wah abang kok bisa tahu? Iya kemarin kita udah share ya Salah satu aplikasi raksasa yang mendatangkan debt kolektor lapangan Dari video tersebut kita mengetahui perbincangan mereka itu Si debitur itu ternyata telat satu bulan lewat 4 hari atau tiga hari Atau 34 hari Nah jadi bagaimana bang? Aku udah keterlambatan 3 bulan 4 bulan bang Mereka terus menagih dan katanya mau mendatangkan debt kolektor lapangan ke rumah kita Ingat kalau seandainya memang di daerah itu ada debt collector lapangannya Mereka tidak akan biarkan kalian itu telat bayar, terlambat bayar Atau terancam gagal bayar sampai dengan tiga atau empat bulan Jadi jawabannya apa Bang? Di daerah tersebut memang belum memiliki debt collector lapangan Jadi udah cukup jelas ya itu untuk terkait tentang debt collector lapangan Nah yang kedua hari ini banyak dari teman-teman kita itu yang sudah mendapat foto atau mungkin video yang katanya debt collector lapangan itu mau on the way ke rumah kita buat menagih hutang Dengan isi pesan itu mereka menyuruh menyiapkan materai 10 ribu dan dana kontan atau cash Segera dibayarkan saja kepada debt collector lapangan Nah kalian yang mendapatkan pesan baik berupa foto dan video coba cek kebenaran dan keabsahan video tersebut yang hari ini sedang mendapatkan video-video seperti itu coba cek ya. Itu on the way rumah kalian itu itu beneran enggak jalannya ya. Jadi hari ini banyak yang karena sedang panik itu menelan bulat-bulat semua yang hari ini dikirimkan sama DC. Itu bukan daerah ke rumah kalian, coba cek dulu ya. Oh enggak juga Bang, mereka itu udah kirim foto dan screenshot ada di daerah tempat tinggal kita. Jangan goblok ya. Kalau seandainya kita tahu alamat kalian itu misalnya di Jakarta Pusat dekat SMA Muhammadiyah atau mungkin di lain tempat sebagainya. Gue tinggal searching aja lalu screenshot daerah dekat yang memang rumah kalian. Jadi jangan buru-buru panik dan menelan bulat-bulat apa yang hari ini ditakut-takuti sama DC. Ayo dong sedikit lebih cerdas. Jangan cuman ngegedein panik doang tapi nggak mau menambah ilmu pengetahuan. Oke kita masuk ke bab yang ketiga tentang foto profil yang hari ini udah ngebuat kalian pusing tujuh keliling panik berlebihan dan akhirnya ketakutan hari ini banyak yang sudah melihat foto profil seseorang yang berwajah seram berkulit hitam dan berambut e, berlingkar-lingkar seperti gimbal seperti keriting ya kalau bahasanya nah hari ini siapa yang udah ngedapetin ada banyak tatonya ya kan wajahnya menyeramkan Coba cek ya, bisa saja foto tersebut itu di searching, di download itu dari Google. Bahkan hari ini banyak yang mengaku fotonya itu dijadikan penagihan DC dari aplikasi-aplikasi pinjol banyak juga yang seperti itu Nah biasanya foto-foto tersebut kalau kalian nggak percaya kalian bisa langsung cek aja di video-video yang sebelumnya aku udah ambil beberapa foto-foto yang dijadikan foto profil sama DC DC aplikasi pinjol ini bahkan ada yang mereka itu menjadikan foto polisi atau oknum polisi yang sedang bertugas di depan patroli dinas mobilnya yaitu di foto dan dijadikan foto profil. Itu gue udah share di video-video yang sebelumnya. Jadi, tidak semua dan biasanya 95% foto profil penagihan dari DC pinjol itu tidak benar. Bukan itu, itu hanya diambil dan dicomot sembarangan lalu dijadikan foto profil. Nah, ketiga hal penting ini sudah kalian ketahui hari ini. Tentang debt collector yang mau datang ke rumah, tentang foto dan video tentang foto profil lalu kalian hari ini masih tetap saja panik masih tetap saja ketakutan dan jangan biarkan ya di bulan Ramadan ini ibadah kita terganggu hanya karena memikirkan hutang di aplikasi pinjol jawabannya udah gue kasih tahu di awal video ini Nah jadi untuk kalian ya yang mungkin sedang ngasih gurusak gurusuk mencari dana talangan ke sana dan kemari agar bisa melunasi di Aplikasi yang lama dan nambah hutang di aplikasi yang baru Segera hentikan ya Dan jangan diteruskan Jadi apa dong bang solusinya Tetap tenang dan jangan panik berlebihan Nanti kita akan lihat terlebih dahulu Bagian mana yang kita mampu Bagian mana yang kita hari ini bisa Untuk melakukan penyicilan Ataupun mungkin pelunasan Jadi jangan gerusak-gerusuk Hari ini yang pengen menyelesaikan semua masalah hutang ini secara instan lebih baik tinggalkan saja video ini. Karena kalian tidak akan menemukan jawaban instan dari semua masalah yang hari ini sudah kalian geluti beberapa bulan. Kalian saja membuat masalah ini beberapa bulan bagaimana mungkin bisa menyelesaikan masalah ini dengan instan. Apalagi yang hari ini sedang mendapatkan tawaran joki pinjol yang katanya... Tanpa mengeluarkan biaya pribadi, uang pribadi untuk bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol itu bohong. Mungkin bisa saja betul tapi yang hari ini terus diuber uber-uber itu kalian. Karena yang kalian daftarkan itu adalah nomor handphone kalian. Karena yang kalian serahkan itulah data-data pribadi kalian. Jadi jangan buru-buru percaya. Tetap tenang sehingga nanti kita bisa menghasilkan pemikiran yang positif. Keputusan yang bagus dan tidak memiliki efek samping. Oke okay, ya jadi mungkin itu dulu yang bisa ku sampaikan. Dan mudah-mudahan video ini ya mampulah menjawab semua pertanyaan dan kegelisahan kawan-kawan yang hari ini sedang berurusan dengan aplikasi pinjol. ya Dan jangan memikirkan sesuatu ini dengan panik karena sudah pasti nanti hasilnya akan negatif. Dan jangan lagi memelihara rasa takut dan panik itu secara berlebihan Karena itu akan mempengaruhi semua cara kita berpikir, cara kita bersikap dan kehidupan kita sehari-hari Oke jadi mungkin itu dulu yang saya sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh